apa ya Rete Rete Rete, Pak rt itu gak? oh bisa di PT? Ya bisa di PT, emosi Pula. ya wife. emosi Ulan? Ulan. emosi -D -d jadilah itu, udah bisa itu jajan di warung, cukuplah lah wahai kisana ada apa gerangan kau mengagetkan senyak, senyum, senyak, senyum, kan di gentek nyawet tanya orang, coba kayaknya, orang nanya dia tadi ya Ya kan, warna, warna warna... Hijau? ini dalamnya Eh, ini, kok? Oke mana? yang di, di, jalan-jalan Bukan, Di kan? Bukan, Ambil, ambil, ambil Ya, jangan nengok, malu aku mau ke <tuk> Oke. <Okay. tuk> ciri khas, gitu. terus Pekak <tuk> apa asi? mau selamat menikmati kamera pandanglah sejak diri sembra Adi, kau sangat mengagetkan diriku wahai anak muda kamera sedang, action masih bisa cahaya walau hanya Angkasa masih memberi harapan, dan... <-terALLY> kamera action lihatlah wala ada di sebuah bang dan itu macam orang kesaku, oh, okay. itu naku, bang wahai di sana ada apa, apa yang membuat semua <tuk> eh, ini apa kau ini benar ini benar lah, Sorry Mbak mungkin <laughs> Ada gue ini, Pak. gue Abang ya. abang, enggak Dia ketawa nih pas ngomong. Oh. Nah, <laughs> <jangan. laughs> atas waru putu ini pak. <laughs> ketawa. Yo, hayu, ketawe, live, e, model <laughs> by, by, by. <Observatory> <foreigners are> <sore> <laughs> kalau lo be, lo nyebut ke tangannya tuh dong ya. Niku apa diye? Mbak. Oke okay. kamera, okay. okay, start. Siap yeah, semuanya kamera, count by. roll. Action. Yes, Lah, nah, kok ketawa bener? Ada yang ngapain tah? Ini gua mau jepret. Gua udah ngetar. Ya sudah kejukat ya. Apalagi kau, Mbak? Biasalah, Biasa. Bang. kok Ewen oh, dulu, Ewen dulu Bek adik baru kan Baru kan jemput dia salah